Eh, hey, Cicak Cuk, kau kenapa? Mukamu kusut terus, kayak puasa Senin Kamis gitu. Iya nih, aku lagi bete sama kecoa. Udah berondok di balik pas foto, tetep aja ketemu. Emangnya kenapa sih sama kecoa? Kok sampai sebeti itu? Entahlah, mungkin dia dilahirkan bukan seekor cicak. Sama seperti kita. Nah, ini dia nongol. Nong. Hayo, lagi pada ngapain? Lagi gosipin aku ya? Cabut. with the D.